Merah, Bravo. Selamat, selamat pagi lagi. guys. Sekarang kita berada di sebuah park, salah satu park terbesar di Italia ya. dan di Eropa, namanya Park Kosan Juliano. Ada adeknya Tecla Aurora. Ciao, ciao. Oke, okay. sekarang kita main dulu dan... Ikuti terus kita ya. Sekarang giliran lah. Tidak masuk. Uh, Kurang sedikit. Kenapa sakit jadinya? Uh, Mana lihat yang sakit. Uh, aduh. Aduh. My finger. is broken. Uh. <laughs> almost goal, this is not college, this is not football <laughs> I'm sorry jadi memang kebiasaan di hari minggu kebetulan cukup bagus kalau di Italia itu tradisinya uh, pergi keluar rumah kita mengambil saudara yang satu ke saudara yang lainnya kita bikin kayak janjian gitu kita jalan-jalan di park uh, mungkin sambil lari atau sambil hanya mungkin Bermain seperti kita, kita putuskan untuk bermain basket bersama uh, di sebuah park di daerah dekat Venice. Pokoknya dari di parksi namanya Park San Giuliano, kita bisa melihat uh, Pulau Venice dari jauh, worth it banget. Jadi top bagus tempatnya. Kita lanjut bermain basket ya. Harus masuk ya. Ya, masuk. Basketball. Go. Yes! Kamu berhasil. Sudah selesai juga pertandingan basket kita Ternyata yang menang siapa? Siapa yang menang? Who's the winner. The winner is Sandra. Is... Saya pemenangnya, saudara-saudara. Sekarang kita untuk perjalanan pulang, untuk menyiapkan makan siang. mau tahu nggak makan siangnya apa? kita coba lihat nantinya. Mari.